Boking speaker PD 1850 Dengan sepul 5 inch Siap buat ngebar di lapangan Siap woofer Harga berapa bos? Waduh <laughs> Harganya belum ketahuan PD 1550 Untuk harga cek aja sendiri Banyak Dari ya, platform ya, yang ya. menjual variasi banyak <inum laquelle hai Cherhwiat> hmm. disponsori oleh Es lewat <wh urgency> kardus kardusnya lipat lipat untuk menjaga keamanan dan kualitas wah, halo ya. PD Precision Device Made in China Cina-cina gak apa-apa, yang penting horek Cina rapopo, penting horek nih. Loh, gede magnetnya Spesifikasinya seperti ini. Lubang potnya dikurak-kurak dulu supaya lebar. Udah dilapisi dengan lapisan coating ya, jadi anti air. Lebih awet. rupang baut banyak sekali kalau nurutin baut bisa ngabisin isi kantong. KM putih. Oke, baut L cakar. Cuma kalau biasa ya. Baut saat. Usahakan kalau spekernya seperti ini, pakai power juga yang padat minimal. td minimal TD. Uh, habis kucing ini. Habis kucing. Kas, buat mespati hmm. Precision Fast PD 850 Internasional Ltd. Bok perombakan. Boknya memakai bok apa ini mereknya? Loaded Horn. Hah? Loaded Horn. Loaded Horn yang kemarin dirobak, man di sini oh, lubang pot angin, pot udara, pot ya. udara yang belakang magnet sekarang ditutup jadi vakum. makanya ah. mau nah. kalau <tik> ya. <tik> <tik> ya. Aja. Hmm. speaker mau dipasang dulu, teman-teman lanjut video nanti kalau sudah pengetesan dan nah. langsung dah oh ya ini sepekannya mau dipasang langsung. sekali hmm. ini rencana buat hajatan penggemburan setelah musim pandemi besok tanggal iya ya langsung. pas ya Faudi pas pas pakai sampel bautnya seperti ini bautnya panjang dengan pemakai ring kuku pas lurus lurus nah, lurus lurus warira Bekasi. Kota, kota. Kota, kota. Bautnya memakai 8 biji. Untuk menjaga kualitas suara supaya tidak ngeber, tidak brek brek sini. Giraunya. Ha? Ini dia kicik. Ni. Tak senarnya. Buatnya. Oh, ini <tuk> pas mau posisi datar, sing ini pas. dari sepakernya tertera made in England dari Inggris dari Inggris Inggris mana ini? Inggris Jakarta atau Inggris mana ini? boleh aja bohong sah-sah aja mau mana pak Ini in Korea korea dong Nempel, persisnya, maknanya sangat menarik, menarik besi tadi. <laughs>